Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari kita ini mendapatkan serangan dari makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dicium oleh hidung dan panca indera, tapi kehadirannya nyata dalam tubuh dan kehidupan manusia. Namanya pun cukup keren, satan, Inggrisnya. Indonesia-nya, setan. Ya, Indonesia-nya, setan. Bahasa Arabnya nya syaitan. Nah, syaitan, itu makhluk yang nyata. Nabi kita Muhammad s.a.w. bahkan setelah Al-Quran menjelaskan dengan, dengan detail bahwasanya setan itu musuh yang sangat nyata, Rasul ngasih tambahan, sasalang. bahwasanya setan itu mengalir, berada di tubuh anak cucu Adam, Medrodam, di aliran da, darah. Padahal manusia itu bergerak dan diam, anggota tubuhnya itu ya lewat yang namanya jalur da, darah. Masya Allah, nih musuhnya enggak kelihatan, sementara targetnya kelihatan. Kitanya nih, kli. Kelihatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ya, berlaku adil kepada hambanya. Berlaku adil pada hambanya, Allah kirimkan juga pasukan yang sama, nggak bisa dilihat oleh panca indera kita, ya baik dengan dirasa, oleh hidung, diraba, oleh tangan, dilihat oleh mata. Tapi nyata kehadirannya bersama manu, manusia, namanya adalah Angel. Bahasa yang Inggrisnya Indonesia-nya Angel gitu, enggak. Nah malah eh, Malak malah ekah. Bahasa indonesianya nya Bahasa indonesianya nya malah ekat. Bahasa Arabnya malakun, malak, Kalau satu, kalau banyak baru mala Itu jumlahnya apa? Banyak. malaikat ini bekerja untuk menghadapi setan. Tapi sifatnya fair. Setan membisikkan sesuatu. Aladi Yuwastri Sufi, sudurinna di Rongga Dada manu, manusia. Yang dimaksud Rongga Dada adalah pelatarannya hati. Jadi hati itu ibarat rumah. Ada terasnya, ada serambinya, ada pelatarannya. Nah itu namanya solder, namanya ada dada di dada itulah setan akan berdatangan, kemudian meletakkan belalenya, karena setan itu al-khunnas, itu punya belale seperti gajah, diletakkan, ditempelkan ke hati manu, manusia, dari situlah setan membisikkan tanpa henti. Al-ladi wasfi suduri nasi minal jinnati bisikkan tanpa henti. Maka Allah pun kirimkan malaikat, yang malaikatnya juga berbuat yang sama, membisikkan kebaikan ke dalam dada manu, manusia, sehingga di situ muncullah, muncullah sebetulnya opsi dari manusia, pilih ikut setan atau ikut malaikat, pilih ikut setan atau ikut malah malaikat. Dan manusia hanya bisa memutuskan ikut malaikat dan menolak setan kalau punya il, ilmu, jadi tahunya ini setan atau malaikat hanya dengan il ilmu. Berarti kalau kita punya ilmu, ya kita punya il ilmu, ya udah kita selesai. Kita bisa menerima ajakan malaikat dan menolak bisikan se setan. Masalahnya nah, yang memutuskan adalah hati. Ya, ini saya ngomong enggak ngerti yang saya omongkan ya. Jadi Anda mendengarkan tuh ya luar biasa. Masalahnya, ya, yang memutuskan adalah ha, hati, bukan mata, bukan telinga, bukan hidung. Yang memutuskan adalah ha, hati. Nah, hati ini bisa hidup dan bisa juga ma, mati. Kalau hatinya mati, maka enggak bisa dipakai. Yang enggak bisa dipakai, maksudnya enggak bisa dipakai. Bagaimana fungsi-fungsi utamanya itu gagal? Ya, fungsi-fungsi utamanya, ya. Gagal mesin, kalau misalnya mobil. Saya mau nanya, ini mobil paling gampang ya? Fungsi utama mobil itu apa? Alat transportasi. Kalau ada mobil, harga 2 miliar mahal ya? Dua miliar, tapi nggak ada. Pertamaxnya atau pertamax turbonya atau dexnya nggak ada. Bahan bakarnya atau kalau mobil listrik nggak ada. Listriknya, pertanyaan saya Bisa berfungsi enggak ini? Bisa Fungsinya apa? Tempat istirahat Ya parkir kan berfungsi itu ya. Tinggal masuk Buat tidur ya berfungsi Tapi fungsi utamanya sebagai alat Transportasi gak gagal Ya Alih-alih jadi alat transportasi Kitanya yang jadi alat transportasi Kitanya dok Dorong kitanya Mobilnya enggak bisa bergerak. Hati manusia kalau mati, dikatakan hati itu mati, bukan hatinya enggak berfungsi. Wong oh, nyatanya, ya masih punya hati. Nyatanya punya ha? hati. Cuman fungsi utama hati adalah untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Fungsi utama hati untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia akan jadi hidup dalam arti yang sebenarnya Ya hidup dalam arti yang sebenarnya Kalau udah hidup dalam arti yang sebenarnya Maka akan menemukan kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang nggak bisa dibayangkan Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah menggapainya Dan kenikmatan itu tak akan pernah berhenti Beliau sedat, akan terus nambah, nambah, nambah, sampai nanti di akhirat gak akan berhenti. Terus nambah, kenapa? Karena hatinya sudah hidup. Karena itulah, dalam hadis Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi menyatakan, "Perumpamaan, permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah permisalan orang yang hidup." dan orang yang mati, orang yang hidup dan orang yang yang mati. Jadi dikatakan pikir nih hatinya, ketika hati itu berpikir pada Allah Taala, hatinya hi, hidup. Disitulah nanti hati akhirnya bisa memutuskan tolak setan, ikut malah ekat. Tolak setan, ikut malah ekat. Bahkan ketika malaikatnya diem, hatinya ya hatinya akan diajak bicara hatinya akan diajak bicara oleh siapa oleh Allah Subhanahu wa taala caranya bagaimana caranya lewat ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu